Sejarah sentiasa diulangi. Sekarang aku dah kan kena beritahu sama anda, ada satu saham sekarang dia memang pecah daripada sejarahnya. So, ingatlah, jangan sentiasa tengokkan sejarah saja. Untuk sekarang, tolong saya tekankan, double click video dengan like, dengan followkan saya, saya akan teruskan untuk masuk kita punya counter-counter yang begini. Ini counter dari harga yang terendah tengah bulan, sebelah sampai sekarang sudah naik lebih kurang dalam seratus persen. Macam mana kita boleh tangkap counter yang macam begini. So, ini adalah kita punya contoh dekat sini. Ah, oh, sejarah. Adakah sejarah akan semiasa diulangi? Kenapa ini kali dia tak ada jatuh pula? Kita tengok lulu sama-sama juga. Dia naik, naik, naik, naik, naik eh, keluarkan situ sideway. Lepas tu dia terus crash. Tapi dekat sini, kenapa dia tak ada pecah? Terus dia naik ke dalam broket lagi. So, kalau contohnya kita adalah satu pelabur yang mahir pandai. So, kita akan masuk dekat zon yang begini. Okey, so dekat sini dalam enam hari, you boleh dapat rezeki tiga puluh sembilan plus So, macam mana kita boleh nampaklah. Okey, so dekat sini eh. Haa, kita buatkan satu garisan MA5. Haa, so kini nampak dekat sini garisan ni MA5 ya. So, setiap kali kalau kita nampak eh, dia tak ada pecah garisan ni. Maksudnya dia ada peluang untuk sambung naik lagi. Ini ada tak ada chunk Dia akan turun So kita tengok dekat sini Eh dekat sini ada side way Kenapa dekat sini Oh Alex cakap mungkin akan Pecah boleh masuk kan Ah, Kenapa ini tak boleh berjadi So ini sekarang kita Pakai satu indicator yang Kita yang ada Untuk tengokkan jerung dia So tengok dekat sini Wah oh, ada jerung So sini ada jerung So maksudnya Sini akan jadi kuat Tapi ini sudah break up So tak boleh masuk lagi Tapi dekat sini Ya yeah, boleh masuk So kita ini panggil adalah Strategi untuk Beli masa pen Okay so jangan lupa Untuk followkan saya Kita jumpa lagi dalam video yang setulusnya. Terima kasih.